jam berapa? Jam berapa? tadi tadi sabung. berapa puluh paket? berapa puluh paket? eh hey, berapa puluh paket? eh hey, berapa puluh paket? Tolong jangan main ilmu kau eh hey, berapa paket? oh pak ada 20 dua tersangka pengedar sabu-sabu yang sudah diincar polisi disergap di desa Tanjung, Kampar, Riau. MR dan MI tak berpuntik saat digrebek petugas di sebuah rumah tempat persembunyiannya. Oh ya, jadi kami dari tim operasional Satgas Operasi Kampar, mengamankan dua pelaku, yaitu di desa Tanjung, kecamatan Kampar Utara. Yaitu kami mengamankan. E, dua orang dengan barang bisnis, narkotika di Desa sebanyak 38 paket. delapan paket. Di dalam botol apa Botol sama sih. berapa? waktu itu dia di mana? Di mana ngasinya? Ini apa aku bilang dia? Kedua tersangka sudah menjadi target polisi Kepalanya. karena maraknya peredaran narkoba di wilayah itu. Oke, enggak hitung, engkau sini, Ya. betul ya. nih hmm? setelah di dikasihnya paket ini di di sana? Itu kok di situ lagi posisinya? Yang ada yang mau? Ada yang mau? Baru kebinaan? Ya ini dia barangnya. Selain itu lagi ada satu lagi di ada lagi ku simpan berita polisi ya, ledah jadi untuk keduga pelaku yaitu kita bawa ke kantor Polres Samar menjelaskan lebih lanjut dan pasal yang kita kenakan yaitu pasal 112 Undang-undang 3 tahun 2019 tentang narkotika ancaman 5 tahun